Bang Jafri, iya. nih Eti boing kue, cobain deh siap, siap, siap gimana, enak gak Bang? iya beneran enak, enak banget tadi gimana kalau Eti jualan aja hah, jualan? iya kan kata Bang Jafri, kuenya enak iya deh, nanti Bang Japri bantuin deh iya nih, makan lagi kuenya Bang iya iya Widih, lagi makan-makan kue nih Iya nih Bang Acing, Bang Acing mau nggak? Mau sih kalau dikasih mah Sebenernya kue buatan Etik. Lu kenapa pri, cacingan Bilang aja lu mau lu Kue enak begini juga Makan Bang banyak Bang Enak nggak? Kue apa? ya? Enak kan Bang? Itu kue buatan Etiching. Iya enak Ya udah kalau enak pada um, makan lagi atuh. Ya, nih ambil, Bang. Japrino mau noh. Iya nih, Bang Japri juga. ini terusin, Bang. <coughs> enak kan? Habisin dong. <coughs> eh, pada serut ya. Eti ambilin minum dulu ya. Uh, ya lu kenapa yang jujur aja sih? Ya, Cing, gua gak tega takut nyakitin hati Eti Ya juga sih, tapi kan jujur lebih baik Kebenaran walaupun itu panit Ya, Cing, apalagi dia mau jualan lagi Agaknya tau udah orang-orang di -orang bisa mabuk Aduh, bisa berantakan nih Tapi emang bener ini kagak enak, nih. Sumpah Nih, Eti bawain minumnya Makasih Eti Kuenya tinggal dikit. Iya nih tadi Bang Aki sama Bang Japri makan. Alhamdulillah deh kalau pada suka. Bang enak banget ya kuenya. Iya enak enak banget. Ini kuenya eti. Etik semakin pede buat jualan nih. Jodoh kalau kayak gitu. Etik masih punya kue di kontrakan. ambil dulu ya. Oh iya. Gua juga apa lu mendingan jujur aja dari tadi mah, Duh. Bang Gaceng, Bang Japri nih eti bawain lagi kuahnya nggak kalah enak loh sama kuah yang tadi. Cobain cobain. Jati, kenapa bang? Enak nih pasti nih, kuahnya enak banget nih. Ya dong, cobain dong makan lagi. Ayo cing makan cing. Iya mangga cing dimakan. Ini gak kalah enak kok sama yang tadi. Ya udah nih, Pri makan. Cobain bang, enak bang, makan lagi dong. Dah, <tuh> ini gak kalak eh, nggak lah. <tuh> Pada seret ya, udah muat. <tuh> <tuh> Cacing, gua nggak takut. Ayat enak banget. <tuh> Kita ini nggak mau diseret.